Bismillahirrahmanirrahim Indah berbalam si awan petang Berarah indah di celah pepohon arah Pemanis kalam selamat datang Awal bismillah pembuka bicara Assalamualaikum dan salam sejahtera Selamat datang diucapkan kepada para hadirin Ke webinar Kebun Bandar Siri kelima Kenali Rumpai dan Kawal Rumpai Yang bersiaran langsung di laman Facebook My Crop Science ah, Baiklah untuk pengetahuan uh, semua, program webinar ini adalah sambungan daripada siri keempat yang telah berlangsung pada 18 Disember 2021 yang lepas. Program ini uh, mempunyai banyak uh, siri dengan tajuk-tajuk yang menarik serta pengetahuan daripada panel-panel yang berpengalaman. Jadi kepada para hadirin anda adalah digalakkan untuk Berkongsi ataupun share link siaran langsung Facebook dengan menekan, dengan menekan butang share di Facebook anda Sebelum webinar ini bermula, ingin saya ingatkan bahawa link borang dan e-sijil dan maklum balas akan diberikan uh, di akhir webinar ini di mana anda boleh dapatinya di ruangan komen Baiklah sir, sekiranya para hadirin uh, mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan, para hadirin boleh menge mengemukakan soalan di ruangan komen dan akan dijawab oleh pencerama pada akhir sesi soal jawab nanti. Pada siri kelima ini, para hadirin dapat mengetahui beberapa jenis rumpai dan cara untuk mengawalnya yang akan dikongsikan oleh Dr. Nur Azwa Benti Zakaria, pencerah kanan Fakulti Pertanian UPM. Jadi tak kenal maka tak cinta. Jadi saya berbesar hati untuk menceritakan sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Nur Azwa binti Zakaria was born on 19 September in eight, 1989 in Taiping, Perak. And then she furthered her degree study at University Putra Malaysia and graduated with a first class honor degree in Bachelor of Biology in 2013. In February 2014, she enrolled as a PhD student at Faculty of Agriculture, UPM, in wheat science under the sponsorship of Ministry of Higher Education, My Brain Science. Jadi, semasa menjadi pelajar PhD, beliau telah memenangi anugerah di persidangan antarabangsa iaitu The International Wheat Science Society Travel Award in the 26 th Asian Pacific Wheat Science Society Conference yang telah diadakan di Kyoto, Japan in 2017. Pada tahun 2020, beliau telah memenangi trofi dan gold medal di dalam Teaching Award itu International Putra Innovative Carnival in Teaching and Learning 2020. Kini beliau juga penerima geran dari UPM, industri dan Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi di dalam penyelidikan rumpai di Malaysia. Beliau merupakan pengajar kepada pelajar pra siswazah dan siswazah di dalam subjek pengenalan kepada sains rumpai dan sains racun herba. Jadi pada pagi ini, uh, beliau akan berkongsi tentang kenali rumpai dan kawal rumpai dan tanpa melengahkan masa lagi, uh, majlis mempersilakan Dr. Nur Azwa untuk teruskan. Terima kasih. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Uh, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada uh, moderator uh, atas pengenalan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, saya akan terus um, kepada perkongsian saya pada hari ini iaitu um, cara untuk mengawal rumpai dan kenalan rumpai so, sekali lagi saya ingin uh, mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang meluangkan sedikit masa untuk menyertai uh, webinar kita pada pagi ini So Rumpai Rumpai ini memang ada di mana-mana. Tak kisahlah di kawasan kebun, di kawasan landscape ataupun di kawasan uh, apa uh, plantation peladangan uh, dan semestinya berada di kawasan terbiar. Ini adalah rumpai. So pada hari ini kita akan mengetahui macam mana kita nak kategorikan uh, tumbuhan ini sebagai rumpai dan bagaimana untuk kita mengawal rumpai tersebut. Okey. Sebagai pengenalan, rumpai sebenarnya dikategorikan sebagai perosak. Apakah itu perosak? Perosak adalah mana-mana organisma, organisma ataupun mikroorganisma yang menjadi musuh kepada manusia. Kita tak suka aa, perosak ini. Aa, so rumpai tergolong ter, ter, ter, ter, tergolong sebagai perosak. Perosak ini juga memberi ancaman terhadap tanaman dengan apa? Dengan ia akan mengur, meningkatkan kos pengeluaran. Sebab apa kita nak mengawal tu menggunakan uh, kos Seperti racun, bahan-bahan uh, untuk mengawalnya menggunakan kos Dia rumpai ni juga, dia akan mengganggu keindahan alam sekitar Kadang kita tengok rumah tu cantik Tapi bila tidak dijaga, dipenuhi dengan rumpai Adakah kita masih lagi nak membeli rumah tersebut? Uh, contohnya lah. So Rumpai ni dia memang mengganggulah, mengganggu keindahan alam sekitar kita Dia juga memberi uh, masalah kesihatan, ada setelah rumpai ni Dia boleh uh, uh, memberi uh, masalah kesihatan kepada seseorang yang Alergic uh, ataupun sensitif uh, terhadap uh, polen, debunga uh, Debunga rumpai ni ada yang uh, sangat bahaya kepada uh, Manusia dan juga haiwan So, uh, uh, ter, uh, dan rumpai ni juga mengganggu keselesaan Keselesaan kita sebagai manusia So ini juga uh, selain daripada rumput, perosak ini juga termasuk haiwan, serangga dan juga mikro. Kita pergi kepada konsep. Apakah itu tumbuhan, tanaman dan rumput? Uh, di sini kita akan kategorikan ah uh, di rumput uh, rumput tersebut. Tumbuhan adalah semua makhluk yang hidup di bawah kerajaan tumbuhan ataupun dikenali sebagai plantel dalam bahasa sainsnya. Tak kisahlah ia liar ataupun ditanam, berikut adalah tumbuhan. Tanaman adalah semua tumbuh-tumbuhan yang tanam. Ia ialah bermaksud yang kita kendaki. tanaman yang dikendaki. Manakala rumput adalah tumbuhan yang tidak ditanam dan juga ia mengganggu tanaman. Inilah kategori rumput. Kita tidak mahu rumput Uh, kita tidak mahu tumbuhan ini dan juga ia mengganggu uh, pertumbuhan tanaman. So ini adalah definisi rumpai. So sekali lagi uh, rumpai tumbuh di kawasan tanaman uh, dan tanah yang tidak kendaki iaitu seperti tanah terbiar ataupun di tepi-tepi uh, jalan-jalan roadside. Uh, it, terdapat banyak sangat rumpai. So uh, rumpai ini apa? Kenapa kita perlu kawal rumpai tersebut? Uh, jika kita mempunyai kebun, uh, Rumpai ini dia bersaing dengan tanaman kita Bersaing untuk apa? Seperti contohnya cahaya matahari Rumpai ni juga nak cahaya matahari untuk hidup Sebab kita tahu rumpai ini beras, uh, dia ialah ia, ia tumbuhan juga So dia perlukan cahaya matahari untuk hidup So dia bersaing juga dengan tumbuhan untuk mendapatkan cahaya matahari Dan kan dia juga bersaing dengan ruang pertumbuhan Dia pun nak hidup juga uh, Tanaman nak hidup, rumpai pun nak hidup So dia akan bersaing dengan tanaman kita uh, untuk mendapatkan uh, uh, ruang pertumbuhan. Begitu juga dengan bajen nutrien yang kita tabur kepada tanaman kita yang kita fikir oh nanti kita tabur nutrien ni, tabur bajen ni teman kita akan lagi segar. Termasuk juga dengan rumpai. Rumpai juga boleh mengambil nutrien tersebut. Uh, so dengan air juga semua ni adalah uh, apakah, uh, adalah keperluan asas uh, tumbuhan untuk hidup. So seperti uh, juga dikongsi uh, di sini adalah rumpai juga menjadi perumah uh, kepada mikrob pembawa penyakit dan juga serangga. Dengan ini bila dia menjadi perumah kepada perosak yang lain uh, dia juga dapat mengurangkan hasil dan kualiti tanaman dan uh, se uh, semestinya dia akan meningkatkan kos penanaman tersebut. So saya ingin berkongsi uh, uh, artikel uh, yang telah dikongsi uh, telah, telah diterbitkan iaitu wheat as potential host uh, for fungal root pathogen of watermelon. Di sini saya ingin nyatakan uh, bahawa kajian telah dibuat dan rumput ini mempuny mempunyai potensi untuk menjadi perumah kepada patogen yang lain. Contohnya pada tanaman watermelon. Uh, so, uh, di sini saya highlightkan apakah jenis uh, jenis uh, patogen. Uh, yang menyebabkan penyakit terhadap tanaman tersebut Dia juga uh, termasuk juga dengan tanaman seperti Oracetivite adalah uh, uh, uh, pokok padi kita uh, Zimace adalah kita punya uh, pokok jagung uh, So ini boleh menyebabkan uh, penyakit terhadap tanaman kita uh, So tapi kajian ini juga uh, menyatakan bahawa uh, berlakunya uh, pemindahan ini Uh, berdasarkan jenis uh, partagia tersebut. Uh, jenis partagia juga mempengaruhi uh, tanaman apa yang akan uh, mereka efek, uh, uh, mereka memberi uh, kesan pada tanaman yang lain. Soalan di sini, mengapa rumput banyak di kawasan tanaman, landscape dan juga kawasan terbuka? Kawasan terbuka ni contohnya kawasan terbialang. Mengapa rumput banyak sangat kat kawasan, -kawasan macam ni? So, ini kerana jarak tanaman, jika kita fokus kepada dia, kebun Kebun ataupun, aa, kebunlah lagi mudahkan kan aa, Jarak tanaman yang luas antara satu batas dan batas yang lain Bika, Jika mempunyai jarak ataupun kita bayar, uh, walking uh, uh, laluan kita untuk berjalan itu terlalu besar Ia boleh menjadi uh, tempat untuk uh, rumpai uh, Tumbuh di kawasan terbihan tersebut, kawasan uh, ruang yang ada dekat situ jadi so, itu jarak tanaman yang terlalu luas. Yang keduanya pertumbuhan awal yang pelahap. Tanaman kita atau crop, you uh, know, untuk dia uh, mereka establish, uh, mereka membesar, dia dia memakan masa. Tapi rumput ni sangat cepat. Uh, dia boleh memintas uh, pertumbuhan-tumbuhan tersebut uh, bila dia dapat memintas sebab tu rumput ni lagi tinggi daripada crop, uh, daripada tanaman yang kita tanam. Yang ketiga ni adalah kurang canopy. Canopy maksudnya uh, pokok yang telah uh, yang ada uh, canopy kan, uh, uh, ada daun, uh, jadi pokok lah uh, uh, Pohon tu So, uh, kurang canopy uh, membolehkan rumpai untuk mendapat, besar untuk dapatkan cahaya untuk hidup So, memang betul uh, ada cahaya adalah keperluan asas untuk tumbuhan Jika canopy telah terbentuk, uh, makanya rumpai kurang mendapat cahaya matahari uh, Disebabkan oleh itu, rumpai akan uh, stunted, akan berbentuk akan renik akan tidak tidak boleh membesar dengan baguslah jika dia terhalang dengan canopy tersebut. Ini saya kongsikan gambar di mana persaingan antara tumbuhan dan rumpai. Daripada sini kita dapat tahu susah untuk identify mana satu rumpai, mana satu tumbuhan ataupun crop yang kita tanam. Sama sama naik saja. So di sini ini dikatakan laluan kita terlampau besar menyebabkan ada ruang untuk rumpai tumbuh ha, Inilah tanaman kita seperti terbatas lah Kita buat macam ni So ini perlu dikontrol ha, Kau tak rumpai ini akan bersaing Untuk mendapatkan nutrien yang kita berikan kepada tanaman kita okay. Dan juga ha, semualah nutrien, air, ha, cahaya matahari sebab ini bukan yang, yang bukan canopy Cair matahari juga jika lagi besar Di sini So saya akan Terangkan kategori-kategori rumpai So ni kita dengar rumput saja. Sedangkan rumpai terdapat tiga kategori Yang pertama adalah rumput Yang kedua adalah rusiga Yang ketiga adalah rumpai berdaun lebar Ini adalah kategori rumpai So kita akan Pergi satu persatu Apakah dimasukkan dengan rumput saya nampak macam sama je. Tak ada pun beza semua ni. Tapi sebenarnya dia ada perbezaan. Kita akan pergi lihat satu persatu. Rumput. rumput yang berdaun tirus, yang panjang, tegak dan berurat selari. Ini dikategorikan sebagai rumput. Rumput. Daun je akan mempunyai upi. Ada gambar selepas ini. Uh, upi ni masih seperti tanda kelapa. Dan dia akan tumbuh. Uh, Bersasli ataupun bertentangan atas satu sama lain Dia juga boleh membiak um, Punyai uh, Vegetatif lah uh, ataupun uh, Bahagian tampang iaitu seperti stolon, rhizome. Ada juga gambar rhizome Saya akan terangkan selepas ini Dan uh, berikut Adalah scientific name uh, uh, Nama saintifik terhadap uh, Kepada uh, uh, Scientific rupai Seperti lalang, uh, rumput dawai Rumput gajah. Sebenarnya ada Banyak lagi Banyak uh, Nama scientific rumput tapi saya kongsikan di sini uh, sedikit sahaja So ini adalah contoh uh, rumput uh, Ini adalah rumput, dia ber, berdaun Selari dan juga ini adalah alternate ataupun uh, uh, Pertubahannya berselang seli uh, Ini ada shine ataupun seperti upeh, upeh kelapa kat sini okay. Ini adalah rumput, saya akan berikan contoh-contoh rumput Contoh rumput adalah nama saintifiknya Sanadodactylin ataupun rumput bermuda. Ini, ini rumput yang paling mudah dijumpai. Eh, sangat familiar dengan kita. Aa, ini adalah rumput saka. Awak masukkan saka? Saka adalah perennial yang hidup berterusan. Aa, dengan Uh, pokok ini boleh hidup dengan cara menjala Dan mempunyai uh, rhizum di bawah tanah dan stolon Apakah itu rhizum dan stolon? Ini yang kita, kita tunjukkan dalam gambar ajak ini so, uh, Stolon berada di atas permukaan tanah Manakala rhizum berada di bawah permukaan tanah Ini cara uh, pokok ini Atau rumput ini untuk menghasilkan anak uh, yang baru Wah, Ini cara selain pada biji benih. Cari ini juga boleh menghasilkan anak rumpai Anak atau anak rumput Nah, Ini contohnya Ini parent for example Contohnya ini adalah pokok ibu dia Dan menghasilkan anak-anak yang lain Banyak kan? Nah, ini anak-anak dia yang Contoh yang kedua adalah Dactylactinium uh, Egyptian Atau peremput germany Ini yang uh, common name uh, Nama yang biasa kita uh, dengar Ini adalah rumpainya Rupanya macam ini, aa, ini rumput dan juga sama juga kat sini adalah Parent dia dan boleh menghasilkan anak-anak rumput yang lain Apakah itu Rosiga? Ini adalah kategori kedua rumput. Rosiga dia mirip kepada rumput Saya so kita ke ofis dengan yang lain Dia Rosiga dia mirip kepada rumput, nampak macam rumput Tapi sebenarnya nama dia adalah Rosiga, bukannya rumput So sebab apa batangnya biasanya bersudut tiga dan daun tumbuh di pangkal batang serta, uh, serta pangkal bunga. Uh, berbeza dengan rumput tadi dia tidak tumbuh di sini saja tumbuh di semua source uh, uh, stem tersebut. So a apa spesifik rumput rhizome iaitu rhizome adalah uh, batang yang tumbuh di bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan makanan dan juga untuk penyebaran. Uh, penyebaran dia adalah penyebaran anak pokok cara dia uh, menghasilkan anak perempuan yang lain So ini contohnya cypress dif difamis ataupun rumput air Nampak macam rumput kan? Tapi macam kita tengok uh, apa dia punya pengenalan terhadap Ursica tadi Daunnya berada di ni, di bunga Kawasan ni dan juga di bawah Sedangkan kalau uh, rumput dia boleh berada di sebatang stem uh, Di batang uh, ataupun di stem tersebut daunnya. So kita pergi kepada yang ketiga kategori rumput yang ketiga uh, ialah rumput berdaun lebar. Rumput berdaun lebar memang kita senang untuk klasifikasi ini uh, berbanding dengan yang uruskan rumput tadi sebab so berdaun lebar ni uh, kita dapat lihat memang daunnya lebar. Uh, tidak tirus seperti rumput dan Biasanya ialah dakar dan akar tunjang uh, akar, Tunjang akar satu lah Batang hmm. mempunyai cabang dan urat uh, daun sejajar Daripada dia punya vein, uh, leaf vein ni Contoh yang diberi adalah ageratum konezoides uh, Ataupun uh, Melayu panggil as uh, rumput tahi ayam Ini adalah contohnya Rumput ni pun memang senang ditemui di kawasan-kawasan terbiar Ataupun kawasan yang sikit yang kedua adalah amaranthus spinasus, uh, bayam berduri uh, Bayam duri, eh, sebab apa bayam duri? Beza dengan bayam kita makan, bayam duri ni mempunyai duri uh, di batangnya Sebab tu nama dia bayam duri, amaranthus spinasus, spine, spinasus So ada bayam berduri, uh, so euphorbia hirta gelang susu Ah uh, Di sini, contoh euphorbia hirta. Ya, ini nama dia gelang susu Okay kita uh, familiar dengan rumpai ni juga Bila kita patahkan uh, Batang ni kita akan nampak uh, keluar keluarkan latex ataupun susu Itulah warna putih tu uh, Saya nama ni kelang susu So ini contoh uh, Rumpai dan juga pokok cili uh, Kita nampak pun pokok cili yang lain satu Rumpai pun uh, ada kat sini Ini sebenarnya ada buah cili kat sini Jika tidak Uh, tidak dikawal rumput ini dia akan mengganggu pertumbuhan uh, uh, pokok cili tersebut ha ini rumput ajik ni banyak rumput kat sini ha uh, ini yang ejertim tadi kat sini so dia akan mengganggu pertumbuhan uh, tanaman konsep kita pergi dah kenal uh, maka, tak kenal makan tak cinta sebab so, sekali kita dah kenal dah rumput-rumput tersebut So terus kita pergi kepada konsep pengusaha rumpai. Rumpai aa uh, terbahagia, konsep pengusaha rumpai terbagi daripada dua. Yang pertama adalah pencegahan. Yang kedua adalah pengawalan. Soalnya kita nampak pengawalan je kot eh. Kita tak kita kurang kepada cara untuk mencegah rumpai daripada terus aa uh, tersebar. So kita akan pergi konsep pengusaha rumpai yang pertama iaitu pencegahan. Yang pertama ini adalah pendatang Pendekatan praktikal dengan menghentikan penyebaran rumpai Ia juga mengelakkan pengenalan atau penubuhan atau penyebaran spesies rumpai di sesuatu kawasan. Kita nak mengelak dia daripada datang ke kawasan yang belum lagi dipenuhi dengan rumpai. Haa. Biasanya lebih mudah daripada mengawal uh, selepas penubuhan Pencegahan pencengahan lebih mudah daripada uh, lepas dah, dah ada kat su untuk kita kawal. Ini sama jugalah prevention is better than cure lah ha, Macam tu kita mencegah lebih baik daripada merawat ha, Ini yang pertama lah pencegahan Apakah contoh amalan yang kita boleh buat Untuk mengelakkan rumpai ini uh, berada di kawasan yang belum dia ada lagi Yang pertama, pembersihan alat penua dari uh, benda akar batang pokok uh, rumpai selepas digunakan Yang pertama, jika kita telah buat pembersihan di kawasan ladang ataupun kawasan kebun Sebelum keluar Make sure atau pastikan semua alatan tersebut Hendaklah dibasuh Supaya tidak ada biji benih yang uh, Bija benih yang halus yang melekat pada alatan kita uh, Dan juga uh, jika macam anak pokok dia Daripada stolar semua itu kan uh, Itu pun juga boleh menjadi uh, uh, penyebar uh, Kepada kawasan bari, uh, yang lain So make sure lepas kita Mereka uh, Berkebun di kawasan satu, basuh semua alatan tersebut. Semua kita simpanlah. Ah supaya dia tidak kita, bila kita nak gunakan yang kali kedua, peralatan tersebut bersih. Menanam yang kedua adalah menanam benih tanaman bebas daripada pencemaran benih rumpai. Macam mana kita nak tahu tanaman kita bebas daripada benih rumpai? Ini kita beli daripada kedai ataupun certified seed. Maknanya seed tu yang telah diluluskan. Maksudnya mereka telah menjalani proses yang klasifikasi. Uh, ini Sydney hanya uh, terdapat uh, tanaman yang kita nak saja, Bukan uh, semua uh, tanaman dan juga ada contaminated ataupun tercemar dengan rumpai. Okey. Menam biji tanaman. Uh, mengawal rumpai di batas atau jalan masuk ke ladang. Uh, ini mungkin kita uh, kurang uh, beri perhatian jika ada kebun ya. Sebenarnya uh, batas tersebut juga perlu bersih uh, atau jalan masuk ke ladang. Sebab apa? sebab bila kita masuk ke ladang kita pakai seluar eh I mean kita pakai seluar uh, track tu akan uh, ada yang akan melekat uh, kepada busy-busy ini tak boleh tersangkut pada uh, kita uh, seluar pakaian kita dan kita masuk ke kebun tanpa kita sedar kita telah bawa seed tersebut Dan mencemarkan uh, kita yang penyebar kepada seed tersebut uh, kepada rumput tersebut kita bawa masuk ke dalam kebun kita Uh, itu yang menjadikan uh, dengan kamu kita juga ada rumpai tersebut So kita juga perlu mengawal rumpai di batas ataupun jalan masuk ke ladang Yang kedua kita pergi konsep, uh, uh, konsep untuk mengawal rumpai Yang kedua adalah pengawalan Ini saya rasa uh, ramai daripada kita tahu cara untuk mengawalnya Okay Pengawalan diperlu, di, uh, diperlukan untuk meminimumkan ketumpatan rumpai Persaingan dan pertumbuhan Dan memberikan peluang ekonomi tinggi kepada tanaman Ialah bila pokok tu hidup dia saja tanpa ada persaingan dengan rumpai Maka uh, pokok tersebut mendapat nutrien cukup Mendapat cahaya matahari yang cukup Dan tumbasaran dia tidak terganggu uh, Ini bila tumbasaran tidak terganggu Maka dia dapat menghasilkan buah yang bagus Ataupun kualiti buah yang bagus ha, Itulah ha, dapat memberikan peluang ekonomi yang tinggi ha, Jika tiada gangguan daripada rumpai Apakah kaedah-kaedah pengawal rumpai ni? Bukannya kita hanya tahu eh, Ada rumpai kita racun-racun je Sampai bila, bila nak menggunakan racun So kita ka, sebenarnya dia ada beberapa kaedah ha, So di sini saya akan terangkan satu persatu kaedah Untuk mengawal rumpai yang pertama adalah mechanical, yang kedua adalah cultural Yang ketiga adalah biology, yang keempat adalah kimia Dan yang kelima, IWM ialah kawalan rumpai berserpadu Iaitu gabungan antara uh, antara kaedah-kaedah uh, individual ini So ini adalah contoh-contohnya Kaedah kawalan rumpai, mechanical, cultural, biology dan kimia So kita pergi satu persatunya Soalan di sini, mengapa terdapat pelbagai kaedah pengawal rumpai? Kenapa tak guna satu je nak kaedah dia? Banyak sangatlah Susahlah saya nak ingatkan uh, Kenapa kena ada banyak? Ah, uh, compared, uh, kenapa tak fokus pada satu sahaja? So di sini, uh, kenapa? Kerana kaedah kawan rumpai berpotensi menjejaskan alam sekitar Jika kita hanya bergantung kepada satu kaedah sahaja Sebab itu kita kena ada combination uh, Ada uh, gabungan Kaedah-kaedah yang lain. So, apa sebagai apa saya bagi contoh eh? Jika kita uh, hanya fokus Kepada mekanikal, maka iaitu uh, Tanah tertakluk Pada hakisan hujan, mengakibatkan kehilangan Tanah ataupun atas topsoil tu uh, Mekanikal, jika kita Hanya fokus kepada mekanikal uh, Kalau kaedah uh, racun rumpai Dia memang boleh Membunuh rumpai, tetapi ia mungkin Akan meningkatkan kesan racun yang mungkin Toxic kepada organism So, kita akan pergi uh, Apakah cik uh, Cara selamat. Cara selamat adalah dengan mengamalkan telancang penguasa rumpa bersepadu ataupun integrated with management IWM dengan menggunakan kaedah bukan kimia dan meminimumkan penggunaan racun kimia. So kita akan pergi satu persatu di sini adalah mechanical. Mesti ada objektif. Kenapa kita perlu ada kaedah mechanical? Mechanical adalah untuk mencederakan atau menggunakan tumbuhan tersebut secara fizikal. Dan menggunakan halangan fizikal untuk menghalang pertumbuhan rumput. Apakah contoh kaedah mekanite yang kita boleh buat? Contohnya, mencabut rumput, membajak Aa, Tapi kalau kita menggunakan kaedah ini Ia menjadikan kos yang mahal Aa, Dia Tapi kaedah ini bagus untuk kawasan kecil Kalau kebun kita tu takkan kita nak makan di satu family tu Buatlah sendiri, kita boleh mencabut rumput sendiri Aa, kalau, kalau macam plantation, satu kaedah uh, plantation maksudnya uh, Kawasan ladang yang sangat besar, mungkin cara ini tidak sesuai ya, Sebab menjadi kita kena hire uh, um, label uh, uh, untuk bayar kos buruh tersebut Lagi tinggi So ka kaedah mekanikal ni juga seperti mendidahkan bijih uh, benih rumpai Maksudnya benih-benih rumpai ni terdapat di dalam kawasan tanah Di dalam tanah ha, Dia bukan um, pemukaan kita nampak tapi dalam tanah kita tak nampak So mendidahkan benih rumpai, Maksudnya, kita buat seperti mencangkum bajak ha, akan mendedahkan benda rumpai ke atas. So menarik uh, keluar rumpai uh, lepas tu uh, kita boleh memotong uh, berkesan untuk rumpai yang tumbuh tinggi. Kalau dah rumpai tu memang uh, jenis ren yang rendah kan Ini memang pada macam jenis rumput tu memang kat tanah saja susah untuk kita memotong. So rumpai yang tinggi ataupun yang jenis berkayu uh, kita boleh menggunakan kaedah memotong. So mulching um, kurangkan atau menyekat penembusan cahaya dan udara ke dalam tanah. Dan ini juga uh, menghalang dan mencegah penyebaran dan pertumbuhan. Maccing. Ada ada gambar sini. Okey, ini. Bahan-bahan yang digunakan uh, seperti contohnya jerami, ini. Uh, ser, uh, serpihan kayu, kita boleh guna batu kerikil, serbuk kayu, plastik sungkupan, uh, untuk kita yang warna hitam ni plastik sungkupan atau pink. Silver shine. Yang digunakan dalam tanaman seseorang dan antara hukum culture Ini adalah contoh-contoh bahan yang kita boleh gunakan dalam kaedah mekanikal Ini adalah contoh weed map Dia weed map dan sebagai penutup bumi Dia tutup kawasan yang tanaman kita Dekat sini So pada sini kita akan nampak Tanaman kita Tanpa ada persaingan daripada rumput. Sebenarnya laluan ini mungkin ada pertumbuhan rumput Tapi telah ditutup Uh, oleh wheat mat ni uh, So dia akan menghentikan uh, uh, cahaya matahari untuk masuk ke dalam Dan seterusnya rumpai tersebut tidak mendapat cahaya matahari Iaitu keperluan yang uh, asas untuk rumpai tu hidup uh, So jika kita tidak dapat cahaya mentahari Tidak boleh menjalani proses fotosintesis Untuk buat makanan uh, Dengan itu pokok akan mati, rumpai akan mati So wheat uh, mat yang berkualiti tinggi akan menyekat Pertama rumpai ya betul Haa uh. Lagi bagus, win-win itu lagi uh, berkesan kaedah kita gunakan So, kaedah kedua adalah cultural Apakah objektif uh, cultural menyediakan keadaan lebih baik untuk pertumbuhan tanaman? Uh, melibatkan dia amalan agronomi dan pengurusan tanaman. Apakah contoh uh, kaedah cultural ni? Pertumbuhan sihat dan tanaman kompetitif Kita harus memilih benih. Perlu memilih benih yang bagus Uh, benih yang kompetitif boleh bersaing dan juga ditahan ketika penyakit Jika terdapat dua jenis uh, benih kat kedai eh contohnya saya bagi Satu adalah benih yang biasa uh, Yang kedua adalah benih uh, tumbuhan yang tahan penyakit Pilihlah benih yang tahan penyakit uh, Okay So yang kedua adalah menyediakan syarat pertumbuhan yang optimum Untuk tanaman medium yang sesuai Bila kita menjadikan pertumbuhan optimum untuk tanaman ni dengan menjadikan medium yang sesuai, maka pertumbuhan kita akan cepat Sebab ini dah dah bagus untuk dia untuk hidup So bila dah sediakan yang bagus untuk dia, dia boleh hidup dengan bagus dan juga buatkan hasil yang bagus Memberi nutrien bajar terus kepada tanaman Bukan menabur keseluruhan kebun Dalam perkongsian sebelum ini telah uh, memberi uh, taklimat uh, uh, memberi perkongsian uh, mengenai cara untuk membaja. So cara untuk membaja bukanlah tabur tabur tabur saja satu kebun uh, dengan rumput dapat kan. Rumput pun dapat baja. So kita harus uh, menabur baja di kawasan uh, dekat dengan tanaman kita ataupun kebun kita kan kalau kita laman. Untuk mengelakkan apa? Mengelakkan rumput ni mengambil juga nutrien tersebut. Ha. Nanti rumput tu lagi besar pada tanaman kita. So intercropping atau perselingan menggunakan ruang kosong antara baris tanaman dengan menanam tanaman lain. Haa, ada gambar selepas ni saya tunjukkan. So contoh dia adalah bawang, bendi dan sebagainya. So daripada kita, contoh kita menanam uh, satu tanaman, jika kita buat uh, intercropping ni so daripada kita boleh harvest uh, memungut me hasil satu tanaman, kita boleh memungut dua, dua hasil. Ha. Kita buat macam ni, Dia ada ruang kosong di antara uh, baris tersebut Ini adalah contoh intercropping So kat sini kita ada pokok uh, tomato Dan ni macam pokok uh, teruk Dan uh, ini tomato adalah tangan seringan Daripada kita harvest, mendapat um, satu sahaja jenis tanaman, So kita akan mendapat dua So dapat meningkatkan ekonomi kita juga uh, Okay, ni contohnya Yang kedua, uh, bawah cultural, uh, kaedah uh, kutu adalah tanaman uh, penutup bumi. Tanaman penutup bumi ini digunakan untuk bersaing dengan rumpai uh, dengan mengusulakan kawasan tersebut. Nah, lepas itu dia mencegah kemunculan rumput dan merencatkan pertumbuhan rumput, Cover crop ataupun penutup bumi ini dia akan uh, dia pertumbuhan dia cepat dan dia boleh cover ataupun menutup kawasan tersebut dan rumput susah untuk bersaing dengan dia. Dengan situ bila dia dah cover dia dah establish um, telah sebar tersebar di situ so rumput perlu bersaing untuk uh, hidup juga. So bila dah cover kita akan nampak pelentok bumi dan bukan bukannya rumpai. Pelentok bumi ini jika kita lalu di highway uh, ataupun kawasan apa uh, ladangan banyak kita boleh nampak daripada uh, highway tersebut. Uh, itu adalah trauma pelentok bumi. So ada kelebihan penutup bumi ini Dia memberikan halangan fizikal kepada kemurusan rupai Dan juga ia merendahkan uh, suhu tanah Meningkatkan kelembapan tanah Yang ini bagus untuk uh, pertumbuhan uh, tanaman kita So ada juga kajian menunjukkan bahawa Penutup bumi ini mempunyai bahan kimia alam parti uh, Dan berpotensi untuk menghalang persembahan dan pertumbuhan rupai okay, Dan ketiga adalah biologi Objektif dia penggunaan Organism uh, Hidup uh, semua jadi untuk mengurangkan Formasi rumpai uh, Ini kita dapat lihat seperti Lembu di sini lah Memakan rumpai Ini adalah dipanggil sebagai kaedah biologi So ada sebenarnya ada banyak lagi Contohnya kumbang yang merosakkan kan uh, Merosakkan uh, rumpai Dan uh, se, se Selebihnya So kalau kita uh, Untuk memilih Kaedah biologi ni sebab dia uh, organism untuk memunah, memusnahkan rumpai So kunci, dia ada kunci untuk pemilihan ejen kawalan ni Maksudnya bukan kita simply uh, letak kat situ uh, Dia kena uh, mematuhi uh, pemilihan hmm. ini Yaitu ejen mestilah sangat spesifik uh, Tidak membahayakan tanaman ataupun tubuhan yang bermanfaat Maksudnya dia perlu memilih rumpai uh, Merosakkan rumpai tetapi tidak merosakkan tanaman kita Tiada gunanya jika kita meletakkan kaedah balajari di situ Dia akan merosakkan rumpai, ya bagus, tapi ia ya juga merosakkan tanaman kita Itu tidak, tidak bagus. Uh, so dia perlu spesifik uh, Lepas tu kita rahayat, ejen mesti dah sedari dengan rumpai, ejen sasaran Ejen tidak boleh menukar host dan sasaran jika uh, rumpai tiada Jika uh, organism ini, organisma ini telah memakan uh, rumpai tersebut Sampai habis dah dia makan rumpai tapi dia boleh uh, menukar sebab dia nak makan juga Tapi rumpai dah tak ada Apa dia buat? Dia mesti nak try to attack uh, yang uh, Benda lain juga uh, So sepatutnya dia tidak boleh menukar uh, Dia tidak men boleh menukar khus Kalau dia dah makan rumpai, rumpai tak ada Sepatutnya dia tak boleh makan apa-apa dah Okay? Kalau tak dia dia tidak, dia tidak specific bag tu pada satu dah Dia kena specific So membutuhkan uh, Ini menukar ujian berterusan uh, Baru kita dapat memilih yang mana yang hanya merosakkan rumput tetapi tidak merosakkan tanaman. Ha, contohnya kumbang makan daun. Ini contohnya. Ini kaedah kimia. Yang kaedah keempat adalah kaedah kimia. Apakah objektif dia? Untuk membunuh ataupun menghalang dan mengganggu pertumbuhan rumpas secara kimia dan of course menggunakan racun rumput. Apakah kelebihan racun rumput? Ia membuduh rumpai dan membiarkan tanaman untuk hidup aa, Memberi kawalan rumpai yang berkesan. Dia, dia cepat aa, <tuh> dan tahan lama Dia menjimatkan masa sebab sangat mudah untuk menggunakan racun Kita bancuh, letak dalam sprayer Dan kita boleh terus spray Tunggu keputusan aa, Okay aa, Sama ada hidup atau mati aa, Itu keputusan dia okay. Serenatifnya so, memang murah dan aa, kos aa, tenaga kerja Dan hmm. macam aa, contohnya kalau kita menggunakan untuk mencabut, contohan kaedah kaedah mekanikal mencabut kita menggunakan kos dan ambil masa yang lama. Tapi menggunakan kaedah kimia kita hanya spray dan boleh dapat cover kawasan yang besar. Ha, dapat menjimatkan masa kita juga. Dan peratan yang digunakan tong penyembung ataupun akses sprayer lah contohnya ini. Ha, ini adalah hudet. Ha, <tuh> jenis racun yang digunakan ha, dia berganti kepada jenis rumpai dan kepadatan rumpai di kawas tersebut. Ini adalah kaedah. Kimia. Saya balik seringkas uh, dua jenis uh, racun uh, jenis Ini adalah jenis uh, racun bertindak, sentuh dan sistemik Sebab apa tahu, saya terpanggil ter, ter untuk kongsikan tentang ini Sebab kita masih sangat singkat, kongsikan tentang dua jenis ini Sebab apa? Bila ada jiran satu, bagi tahu Saya guna racun ini, cepat je mati Lepas so, yang jiran kedua pulak cakap, saya guna racun ni, awak tak mati-mati So kat sini sebab apa? Kita perlu tahu cara racun bertindak Baru kita dapat tahu bila dia akan mati Haa macam tu Sebenarnya semua perkara yang saya cakapkan ni ada uh, berasaskan label pada uh, habisat tersebut uh, uh, racun rumput tersebut Tapi kena membaca lah dekat label tu Kalau kita tengok label tu ber, bertebar sebenarnya label tu sebab dia nak bagitahu semua benda dalam tu Haa okey Kat sini terdapat dua jenis uh, cara racun bertindak iaitu sentuh dan sistemik Apakah maksud sentuh? Sentuh adalah ia bertindak dengan sentuhan pada bahagian taraman sahaja Contoh daun atau batang atau bahagian hijau taraman uh, Yang akan mematikan rumpuan Ini racun sentuh sangat cepat dan berkesan uh, Tumbuhan akan layu dalam berapa jam sahaja Ini maksudnya uh, Sekejap sahaja spray dah mati uh, Selepas aktiviti. I sangat berkesan dan uh, rumpai jenis lebar, reme dan sebagainya. Ini uh, berada spektrum. Dia, uh, dia boleh kawal semua jenis rumpai. Uh, contoh yang dia pilih adalah basa fitim. Okay. Uh, ataupun glufosinat Dia punya ingredient uh, bahan aktif dia okay. adalah glufosinid. Sistemik adalah yang bertindak dengan menyerap keseluruhan bahagian tumbuhan daripada pucuk, daun dan batang dan uh, diangkut uh, ke bahagian akar. Uh, tumbuhan tersebut. Kesan dia sangat lambat Dia mengambil masa lebih kurang satu hingga Tiga minggu selepas sembuh. Ini kerana Ia membunuh keseluruhan Bahagian pokok uh, Hingga ke bahagian rhizome dan tanah tu Ingat tak lagi yang uh, rhizome saya tunjukkan Cara penyebaran anak Pokok daripada rhizome uh, Daripada situ juga dia boleh membunuh rhizome tersebut So dia kaedah sistemik ni Tapi harga dia lebih tinggi daripada racun sentuh uh, Contohnya glyphosate tu lah ini adalah kaedah sistemik so, sebab itulah antara jiran dua tadi ni kena tahu ha, Jenis racun yang digunakan dan cara dia bertindak ha, Daripada tu kita tahu oh ini racun cepat dia mati Racun ni lambat dia mati sebab dia bertindak Tapi kalau sentuh kena make sure Pastikan keseluruhan uh, uh, rumpai kita, kita sembuh tu terkena racun Sebab apa racun sentuh ni tidak diangkut ke kawasan yang lain Maksudnya, jika daun yang terkena, daun je akan mati. Tapi akan hidup lagi. Ha. Berbeza dengan sistemik. Sistemik dia hanya terkena part. Bahagian-bahagian rumpai sahaja. Contohnya, terkena daun. Tapi dia boleh diangkut pada keseluruhan tumbuhan tersebut. Dan mem mematikan keseluruhan pokok tersebut. Ini perbezaan antara sentuh dan sistemik. Tapi sebab itu, sistemik ini mengambil masa lama. Aa, berbanding dengan kaedah sentuh. Saya kongsikan juga di sini perbandingan antara kaedah-kaedah pengawalan pasira organik. Okey, ini adalah kajian yang telah dibuat di um, USDA, yang Department of Agriculture. Di kat sini dia mereka menggunakan enam jenis rawatan. Apa ini, apa dia? Yang pertama, ini adalah control. Yang control adalah control maksudnya uh, plot yang tidak diberikan apa-apa rawatan. Ini adalah village, uh, uh, pembajak Lepas tu buen inilah membakar Membakar rumpai Pasu tu vinegar adalah menggunakan cuka Dan juga sororization ataupun sororisasi uh, Menggunakan transparent uh, plastik transparent uh, Untuk mem memberi uh, kesan haba dalam kawasan tersebut Dan uh, buckwheat ni adalah se sejenis cover crop Yang terdapat di sana Mereka gunakan dua jenis uh, ataupun density uh, Kepadatan Uh, cover crop tersebut yang padat dan kurang padat Nak tengok berkesan atau tidak uh, Kita menggunakan kaedah-kaedah uh, tersebut <coughs> Saya akan pergi Apakah keputusan daripada kajian telah dibuat Di sini Dapat tak kajian Daripada keserahan enam ini Ini boleh kita uh, simpulkan hanya satu Iaitu cover crop bersatu. So keserahan adalah lima lah Lima uh, kaedah ini, dua kaedah tidak berkesan, tiga kaedah boleh digunakan. Apakah kaedah-kaedah tersebut? Mari kita lihat. Kaedah menggunakan buckwheat ataupun cover crop uh, uh, untuk apa, tanah apa-apa untuk bumi tidak berkesan sebab kaedah kendiri kawalan rumpai. Yang kedua, cuka aset-aset ataupun dikatakan uh, vinegar, uh, cuka kan? Tapi, ini 20% cuka tau. Ke, uh, kepekatan dia ada 20%. Cuka makan yang kita ada ni takkan lebih. Dia takkan kurang daripada 4% dan takkan lebih daripada 9%. So itu kepekatan aset-aset dalam cuka makan kita buat tu. Dulu menjadi satu uh, mungkin fenomena yang menggunakan uh, cuka makan untuk merawat, uh, uh, untuk memberi kesan terhadap rumpai. Lepas uh, tu saya ada juga baca komen dekat blog tu lah Eh saya punya rumput ni tak mati-mati Ada pula yang orang tu komen Kena tambah air tak dalam kita punya cuka tu Okay kalau tambah air dia akan lagi Kurang kepekatan cuka tersebut Itu lagi tak berkesan Yang mana kita hanya membuang duit sahaja So research kajian ini mendapati bahawa 20% cuka STSD sebagai keadaan kawalan rumpai tunggal Tidak berkesan dan ia mahal Betul Sebab betul saya buat saya buat suka makan yang kita terdapat dalam 330 mil harganya RM2 saya senang-senangnya bilah RM2.60 itu 330 mil adakah 330 mil tu boleh cover aa, untuk memberi semburan keseluruhan tanaman kita aa, atau perumpai yang kita nak kontrol tu fikirkan so di sini sorosasi menyenakan potensi sebagai pilihan kawal rumpai organik yang begasan sorosasi iaitu guna plastik transparan tadi tu Ha, memberi kesan haba terhadap uh, rumpai ke bawah Dia akan mengusnahkan rumpai Api, yang gunakan api dan pembajakan daripada kaedah organik rumpai yang paling uh, berkesan diuji So tiga kaedah yang boleh digunakan adalah suarizasi, kaedah api dan juga pembajakan Daripada dapatan kerja ini Okay Sini walaupun pembajakan terbukti, uh, bajak bagus terbukti Tapi kita perlu mengambil kira kesan negatif Jadi uh, penjakan luas dia akan uh, merosakkan struktur tanah tersebut. Ah uh, dan sebab itu strategi pengusar rumput uh, organik dia perlu menggabungkan beberapa cara. Kita tidak bergantung kepada satu cara sahaja. Uh, sebab apa? untukkan pilihan yang terbaik dan mengurangkan keperluan masa dan kos. Juga ia dapat mengawal rumput paling berkesan uh, dan mengurangkan kesan negatif terhadap uh, tanah tersebut. So ini adalah uh, pengawal rumpai bersepadu uh, antara empat tersebut Pengawal rumpai bersepadu ataupun integrated weed management, apakah definisinya? Uh, dia adalah gabungan pelbagai jenis ataupun pelbagai kaedah pengurusan untuk mengurangkan populasi rumpai ke tahap yang dapat diterima dan dapat menggunakan kualiti habitat, air dan semua seberjadi. Bayangkan dengan IWM ni kita dapat juga tamat yang bagus dan juga kita dapat uh, uh, tidak merosakkan alam terjadi. Okay. Dia ada melibatkan dua unsur kritikal menggunakan pelbagai teknik kawalan uh, cultural, mechanical, biologi dan kimia. Dia mengintegrate atau menggabungkan pengawal, pengetahuan biologi rumpai dan ekologi dan sistem penurusan rumpai. dia berikan sini contoh IWM iaitu kita ada berapa jenis uh, kawalan di sini tapi sini tidak masukkan biologi sebab biologi ni begitu spesifik ah uh, so di sini ada kawalan rumpai so dia biji mana yang sihat dan berdaisai dan kepadatan uh, yang tinggi maksudnya kita tabur kepadatan tinggi, tinggi supaya apa kita dapat sup, uh, suppress uh, apa merencatkan pertumbuhan rumpai tersebut uh, okey yang kawalan mekanikal penyediaan rumpai seperti membajak uh, dan mencangkul rumput menggunakan tangan merumpai menggunakan tangan So kawalan kimia ada kat sini sebenarnya kawalan kimianya ada Ada lagi anak-anak dia tapi saya tak boleh terangkan Sini tak tentu banyak dia ada pratanam, pracambah dengan Lepas cambah. Aa, kategori racun juga. Aa, tapi saya Beritahu kat sini ada pratanam, pracambah dan pracambah awal ala jenis aa, racun yang boleh digunakan dan jika lepas Cambah. Lepas cambah ni ialah dah um, uh, emerge. Um, kita dah nampak dah Rumpah ni sebut. Aa, ini contohnya glufosinia adalah, glufosini adalah kontak dan glufosinia adalah sistemik aa, Cara bertindaknya So kenyataan yang saya letakkan di sini aa, Juga termasuk pada kaedah pencegahan Benih yang disahkan Juga membersihkan mesin penanaman dan bajak eh, Seperti saya beritahu sebelum ini Okay Apakah kelebihan aa, integrated weed management Sebab ia boleh membangunkan plan pengusaha rumpai jangka panjang aa, Yang menganggap semua kawalan aa, ini adalah bagus untuk mengawal rumpai dia juga dapat uh, mengelakkan kemungkinan untuk uh, rumpai itu saya di mana-mana tak, taktik kawalan tunggal. Iaitu seperti rentang, uh, rentangan terhadap kawalan herbicide uh, kimia ataupun racun kimia. Saya uh, terangkan sedikit eh tentang uh, rentangan terhadap uh, racun kimia ini. Ini dah jadi uh, saya rasa uh, kalau di kawasan peladangan dah familiar dengan uh, perkara ini. Tapi saya harap perkara ini tidak tidak terjadi di kawasan kebun-kebun yang kecil uh, Kalau kita boleh elak, kita elak Jadinya rintangan kawalan habitat kimia ni disebabkan oleh apa? Sebab kita menggunakan satu jenis kawalan keedah sahaja Iaitu kita gunakan racun kimia sahaja Maknanya setiap kali eh nampak rumpah kita spray Nampak rumpah kita spray dengan racun tanpa rotation, tanpa penggiliran Ah uh, racun tersebut. Maksudnya kita dah guna racun uh, glyphosate uh, uh, uh, apa racun sistemik itu bagus. First time kita guna eh bagus dah dia, dia bunuh semua lambat bulan-bulan baru tumbuh pokok yang baru. Bagus. Pasal yang kedua nampak lagi tempat kita spray lagi racun glyphosate. Eh bagus dah tumbuh dia tapi jika kita menggunakan racun yang sama untuk dalam tempoh masa dalam dua tahun contohnya dia telah evolve iaitu telah evolve untuk hidup, uh, untuk uh, resist uh, abang kata untuk uh, rintang terhadap racun digunakan Sebab pokok tu nak hidup So dia akan buat uh, cara untuk hidup uh, Itu dia apa ni, rintangan kawalan uh, Rintangan kawalan habisat kimia Maksudnya lepas ni kalau kita dah guna Bila dia dah jadi rintang terhadap racun tersebut Kita spray dia tak akan mati dah Ini yang jadi Kes Dulu kita spray dia mati Sekarang kita spray dia tak mati uh, Itu adalah rintang uh, Rumpai yang rintang terhadap racun So, kita pergi kepada poin tiga itu integrative management dia berfungsi dengan baik untuk persekitaran tanam a, pertanian, rumah tanam dan tempat kerja. Ia juga merangkumi siri penilaian keputusan dan a, amalan kawalan merupakan kawalan rapi dan kesan terhadap rumpai a, dengan pertimbangan terhadap pemuliharaan ekologi. Bagi kita IWM juga menitik beratkan environment a, apa keselamatan a, persekitaran. Okey. Yang paling penting IWM dia mengurangkan penggunaan racun rumpai. Tak adalah kita hanya fokus guna racun sahaja. Maksudnya kita ada pelbagai kaedah untuk mengawal rumpai. Saya konsulkan di sini tips ataupun kaedah pengawalan rumpai. Sesuai menggunakan ka kawalan rumpai secara mekanikal, kacau dan kimia. Pengawalan rumpai bergantung kepada kedatang rumpai di kawasan tersebut. Ha, jika rumpai tersebut padat, boleh menggunakan racun rumpai. Ialah kalau dah padat, dah tinggi-tingginya semua, tak laratlah kita nak me, me, apa, mencabut satu-satu kan. Ha, kita boleh gunakan kaedah aa, racun. Ha, jika tidak, kaedah mekanikal sudah mencukupi. Kalau kita masih boleh guna kaedah mekanikal, iaitu yes, sudah bersyabur, mencangkul, kita boleh guna kaedah tersebut. Ha. Racun rumpai boleh digunakan secara spot spray uh, Jika tidak banyak yang tumbuh dan memilih racun rumpai jenis selektif Untuk tidak merasakkan tanaman Ini contoh hudit yang saya tunjukkan sebentar tadi Yang kita spot spray, maknanya kita tidak uh, tidak perlu spray satu kawasan uh, Dapat jimat kos juga, so kita spot spray Yang mana nampak rumpai kita spray kat situ sahaja uh, Tak perlu kita spray keseluruhan uh, keseluruhan kawasan uh, Itu yang saya spot spray Penggunaan racun rumpuan bergantung pada cuaca Ini kerana penyembahan rumpa, aa, racun tidak boleh lakukan pada hari hujan Kerana racun ini akan terbilas Rugilah kita Dah spray penat-penat dekat situ, rupanya hujan Habis semua, racun telah aa, terbilas Memangnya pokok tu tak ada kesan Apa, Ataupun pokok tidak mempunyai masa untuk absorb Untuk menyerap racun tersebut aa, Itu menyebabkan racun tidak kita nampak tak berkesan Ha, tapi saya benda-benda perlu dititik beratkan uh, untuk kita seberi uh, racun So kesimpulan, uh, kita nak habis dia ni Kita pergi kepada kesimpulan, pengawal rumpai lebih mudah dilakukan ketika masih kecil Janganlah, dia sama juga melentur rebung biarlah Eh melentur buluh biarlah lagi rebungnya, ha, sama juga yang ni Nak kawal bila kecil, jangan dah besar, lebih susah kita nak kawal dia uh, So pengawal racun dengan uh, kadar dan jenis yang sesuai mampu membunuh rumpai tanpa merosakkan tanaman Betul? Dan uh, integrated with management adalah keadaan pengaruh rumpah yang terbaik So saya kongsikan di sini uh, eksperimen ringkas yang saya buat uh, Bahan-bahannya adalah saya gunakan dua botol cuka masakan Ini contoh cuka dia ya? Dua sudu sabun cair, uh, pinggan dan juga alat penyembur Okay Ini hasil eksperimen dia okay. Satu hari selepas seburai Kita akan nampak hasil dia seperti ini ini adalah control plot yang kita nampak hijau je ni ini adalah control plot. Manakala yang warna coklat ni adalah kesan daripada cuka. Ha, selepas sehari, sehari selepas semburai. So kita pergi yang nah, ini. Ini adalah hasil 3 hari selepas semburai. Cantiknya dia mati dah ni, expiry cepat betul eh. Sehari pun dah mati, 3 hari pun mati lagi. Ha, ini adalah contohnya. Coklat-coklat ni yang dah dah mati. Dia pergi lagi Satu hari selepas semburan Tiga hari selepas semburan Tujuh hari selepas semburan Jangkakan apakah akan jadi? Mati ke tidak? Kita lihat video yang saya telah sediakan kepada anda semua Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya bawakan anda terus ke ladang Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Pada hari ini saya akan bawa anda ke plot ataupun kawasan yang telah diberi rawatan ataupun semburan cuka makai. Kita akan membezakan antara plot yang telah diberi rawatan dan tidak diberi rawatan. Mari kita pergi lihat. Okey, kita telah sampai ke kawasan ataupun plot yang telah diberi rawatan. Di sini adalah kontrol ataupun tanpa semburan cuka dan sebelah sini juga terdapat Hasil daripada tujuh hari semburan cuka makan Okey, di sini saya ingin terangkan bahawa cuka makan mengandungi 5% acetic acid Apakah itu acetic acid? Acetic acid ini ialah active ingredient ataupun bahan aktif yang menyebabkan kecederaan kepada tumbuhan Okey, sebelum saya pergi ke kawasan yang telah diberi rawatan Kita pergi ke kawasan kontrol ataupun kawasan yang belum diberi rawatan Di kawasan ini kita akan lihat pelbagai jenis komposisi rumput Yang terdapat di sini iaitu kita akan lihat di sini adalah broadleaf Grass type dan juga sedges Ini adalah rumput yang paling mudah aa, didapati di kawasan rumah Okey. Pada kawasan ini, kita akan lihat that, that di sini tiada kecederaan uh, dan rupai hidup dengan sihat. Mari kita pergi ke kawasan yang telah diberi rawatan cuka makan. Ini ialah hasil tujuh hari selepas diberi uh, treatment ataupun selepas diberi rawatan. Di sini saya ingin maklumkan bahawa cuka makan ialah racun jenis sentuh. Apakah itu masuk sentuh? Sentuh bermaksud jika racun yang telah, uh, jika rumpa yang telah terkena racun, ia akan menunjukkan kesan kecederaan. Iaitu di bahagian coklat ni ataupun uh, uh, brown, brown colour. Ini ialah yang telah tercedera. Cukul makan mencederakan tumbuhan dengan merosakkan sel membran Ataupun aa, sel membran dan menyebabkan keku, kekuningan kecoklatan dan terus mati Ini ialah racun sentuh di mana hanya kawasan yang terkena racun sahaja akan ter-effect Ataupun aa, terkesan dan racun sentuh tidak akan diangkut kepada kawasan yang lain Contohnya jika kawasan daun yang terkena racun Ia tidak akan diangkut ke kawasan batang ataupun akar Okay ini hasilnya selepas tujuh hari aa, rawatan Iaitu pokok masih hidup tetapi Kita akan lihat bahawa hanya ada beberapa daun yang terkena racun dan terkesan Juga kita boleh lihat aa, pada daun ini Daun tua yang terkena racun Masih mampu untuk hidup dan menghasilkan pucuk yang baru Okay, di sini Ini menunjukkan bahawa racun ini tidak diangkut kepada Bahagian lain di dalam tanaman tersebut ataupun tumbuhan tersebut Kita ini adalah contoh daripada uh, rumpai berdaun lebar Kita akan pergi kepada jenis uh, rumpai grass type ataupun uh, sejenis rumput. Okey rumput ini contohnya ini telah terkena racun dan mati tetapi rumput mempunyai growing point di bawah apa, ataupun lebih rendah. Ini menunjukkan ada penghasilan pucuk baru dan ini boleh hidup dan berbunga dan seterusnya meneruskan kehidupan seperti biasa. Hanya daun yang terkena racun sahaja yang ter-effect ataupun terkesan tetapi tidak menyebabkan kerosakan kepada anak pokok dan boleh hidup seperti biasa. Okey saya pergi terus kepada uh, pokok ini. Ini adalah pokok yang biasa ditemui. Sekarang itu pokok lalang. Pokok lalang ini lagi jelas kita lihat pada kawasan daun yang terkena uh, racun akan ber, uh, ber, berwarna coklat tetapi ia tidak Terkesan kepada anak pokok yang lain Lalang ini mempunyai rhizome di mana Ia akan ada rhizome di bawah tanah ini Jika ia adalah uh, racun sejenis kontak ataupun sentuh Ia hanya membunuh yang terkena Tapi tidak membunuh stem ataupun rhizome yang berada di bawah uh, tanah ini Yang itu dia boleh menghasilkan anak-anak pokok yang lain juga So di sini saya ingin menyatakan bahawa Cukar lima peratus uh, yang mengandungi lima peratus ACET-ACET tidak dilabel sebagai racun Commercial herbicide ataupun uh, racun commercial Yang terada, terdapat di pasaran mempunyai label Di mana apakah fungsi label tersebut Fungsi label tersebut Untuk menyatakan bilakah agaknya Masih terbaik untuk beri rawatan Kajian menunjukkan bahawa cukar makan lima peratus berupaya untuk memberi kesan terhadap anak pokok yang iaitu yang mula daripada cotyledon dan true truleaf ataupun mula pucuk yang baru keluar. Ia kurang berkesan kepada pokok-pokok yang telah matang atau pokok yang lebih besar. Okey dengan itu uh, saya ingin simpulkan bahawa racun boleh mem memberi uh, kecederaan dan juga ia perlu di, uh, digunakan secara berhati-hati. Kajam menunjukkan uh, Acetic acid yang mempunyai kepekatan 11% dan ke atas Mampu untuk membakar kulit, memberi kesan terbakar pada kulit Dan juga jika terkena mata, ia boleh menyebabkan buta Walaupun dia panggil adalah natural habisan Tidak semestinya selamat untuk kita Tanpa menggunakan PPE atau pemakaian yang sempurna Bila membuat semburai. Okey, Itu sahaja daripada saya, sekian terima kasih Assalamualaikum Baiklah. Uh, terima kasih Dr. Noza di atas perkongsian uh, yang sangat menarik sebentar tadi dengan ada video dia lagi. Dan uh, daripada perkongsian tersebut boleh saya katakan bahawa uh, penjagaan rumpai ni amat penting untuk memastikan tumbesaran pokok dan kawasan sekeliling kita dalam keadaan yang optimum dan baik. Jadi um, hadirin sangat beruntung ya untuk uh, mendapat perkongsian yang bermanfaat ni daripada doktor. Dan seperti yang saya lihat di ruangan komen aa, terdapat beberapa soalan yang ada daripada para hadirin Jadi doktor aa, izinkan saya untuk membaca beberapa soalan dari Facebook live kita okay. Baiklah ambil Okey saya bacakan kan ya Daripada uh, Nas Yusof soalan pertama Adakah tumbuhan liar selain dari jenis rumput boleh dikategorikan sebagai rumput? Jawapannya boleh Sebab apa? Rumpai ini adalah apa-apa jenis tumbuhan yang tidak dikendaki Contohnya, saya bagi contoh eh, contohnya jika kita menanam serai pada musim ini Musim depan kita nak tukar, tak mau tanam serai pula lah, kita nak tanam pokok kledek Jika serai ini muncul di dalam kawasan pokok kledek Serai ini kita tak nak Serai ini dikategorikan sebagai rumpai Okey, terima kasih harap menjawab soalan. Okey, soalan kedua kita daripada Puan Zahira Ismail. Okey, puan berapa kerap kita perlu meracun? Adakah nanti dia mengganggu ekosistem tanah? Contohnya tanah jadi tidak subur, tiada nutrien dan sebagainya. Silakan doktor. Okey, kekerapan untuk meracun ini bergantung kepada kawasan kita juga terdapat pada label kekerapan untuk meracun sebab sebab apa sebab itu saya tak boleh uh, bagi tahu di sini secara spesifik sebab dia bergantung jenis racun okey berapa kerak perlu meracun perlu refer apakah jenis racun kita nak gunakan pada tanaman apa kita nak contohnya jika uh, racun yang kita guna adalah pracambah pracambah ni dia ada uh, persistent maksudnya dia boleh kekal dalam tanah untuk membunuh rumput-rumput lain jika kita menggunakan racun pracambah maknanya kita perlu menunggu masa uh, sehingga dah habis uh, waktu dia baru kita boleh spray yang lain. Berbeza dengan jika kita gunakan racun uh, contohnya se se uh, seperti uh, contact. Contact dia sangat cepat kesan dia dan dia tidak ada persistent, tak ada kekal dalam tanah. Uh, so berapa uh, kerap itu perlu di refer kepada uh, label yang, uh, yang, uh, yang terdapat pada racun tersebut. Ini perbeza a uh, racun berbeza kekerapan yang perlu digunakan. Okey, terima kasih doktor. Okey, soalan terakhir kita ya. Uh, a Hani Yunus, kenapa bila meracun sesebuah kawasan tiba-tiba nanti tumbuh pula pokok-pokok yang lain? Biasanya macam bayam berduri. Okey, bila kita uh, ini cara untuk dia untuk mereka beradaptasi. Okey, sebenarnya di dalam tanah tu telah ada a uh, seed tersebut a uh, ataupun apa um, uh, uh, uh, uh, biji benih tersebut lah cuma okay, dia tak dia tak dia tak muncul sebab apa tak muncul sebab uh, kondisi ataupun keadaan awal itu tidak uh, uh, tidak membolehkan seed ini untuk bercambah so dia akan kekal dalam tanah sebenarnya dia akan kekal dalam tanah sampailah uh, uh, apa keadaan yang membolehkan yang sesuai untuk dia bercambah dia akan bercambah Okey sebab tu mulanya kita spray, kita akan spray racun uh, dahulu dan pokok tu mati. Next punya kita nampak pokok lain pula. Sebab apa? Sebab dalam tanah tu memang telah terdapat uh, biji benih tersebut. Cuma dia tidak bercambar dahulu. Uh. Itu sahaja. daripada saya. Okey. Okay. Uh. Okay. Okey harap sangat sa dapat menjawab soalan tu dan uh, harap maaf ya disebabkan kita kekangan masa jadi sesi soal jawab kita uh, pada pagi ni sampai di sini. Tapi jangan risau, soalan hadirin yang tak dapat dijawab semasa sesi soal jawab ni, kita akan uh, jawabkan dia di ruangan komen nanti uh, oleh Dr. Nur Azwa selepas tamat live ni. Okey. Uh, harap maaf sekali lagi. Dan okay. sebelum kita bergerak ke slot seterusnya, saya suka untuk ingatkan para hadirin untuk mengingati atau mencatat kata kunci kehadiran seperti yang dipaparkan uh, di skrin Uh, untuk digunakan dalam borang e-sigil dan maklum balas pada sesi akhir kita ini. turut saya bacakan kata kunci tersebut iaitu lalang2022. Saya ulang lalang2022. Sekali lagi saya ulang L A L A N G 2022. Okey pastikan uh, tulisan dalam huruf besar sahaja ya. Dan pastikan juga para hadirin untuk masukkan kata kunci yang betul di borang e-sigil dan maklum balas nanti kegagalan para hadirin untuk memasukkan kata kunci ini akan menyebabkan anda tidak mendapat sijil webinar. Jadi, uh, terima kasih kepada Dr. Nur Azwa kerana sudi untuk meluangkan masa berkongsi ilmu berkaitan kenali dan kawal rumpai. Dan diharapkan para penonton mendapat banyak pengisian baru uh, daripada perkongsian kita sebentar tadi. Sebelum itu, saya mempersilakan Dr. Nur Azwa untuk memberikan sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini dipersilakan okey pertama kali yeah. terima kasih moderator a uh, uh, untuk melaksanakan webinar ini dengan uh, berjalan lancar dan terima kasih juga saya uh, ucapkan kepada a um, dan puan kerana ber, meluangkan sedikit masa untuk mendengar perkongsian saya aa, pada hari ini. Saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat ataupun sedikit aa, ilmu ataupun tambahan aa, kepada aa, tuan dan puan di sana. itu okay. sahaja para saya terima kasih banyak. Aa, Assalamualaikum. Okey terima kasih Dr. Nawazwa. Baiklah para hadirin aa, adalah diingatkan untuk mengisi borang ICJ dan maklum balas melalui link yang disediakan di ruangan komen Facebook ini. Seperti yang uh, anda lihat juga, di skrin kita akan paparkan QR code untuk link kehadiran. Jadi anda juga boleh scan QR code ini untuk mengisi borang kehadiran. Jadi pada soalan-soalan yang tidak terjawab sebentar tadi, uh, jangan risau sekali lagi uh, soalan anda akan dijawab seperti, uh, selepas sesi live ini di ruangan komen ya akan di-reply. Jadi hadirin sekalian dengan ini berakhirnya webinar Kebun Bandar Siri kelima, Kenali dan Kawal Rumput. Diharapkan segala ilmu yang dicurahkan dalam webinar ini dapat memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan seharian kita. Juga ingin saya maklumkan kepada para hadirin bahawa webinar Kebun Bandar ini tidak berakhir di sini, di mana webinar seterusnya akan diteruskan dengan Webinar Kebun Bandar Siri ke-6 yang bertajuk Kenali dan Kawal Serangga Cara Sihat 1 pada 26 Mac 2022. Sebelum itu, saya dan ahli jawatan kuasa webinar ingin menyusun sepuluh jari uh, jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. ya. Uh, dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih dan salam salam sejahtera. Terima kasih.